Operasi rahasia di zaman Soeharto terkenal hingga saat ini. Operasi memberantas premanisme dilakukan oleh orang-orang terlatih. Bagaimana tidak, ribuan preman tewas dalam operasi tersebut. Operasi yang digelar pada tahun 1980-an itu membuat Indonesia aman dari para penjahat. Setiap harinya ada saja orang yang meninggal dan dibuang ke tengah keramaian. Petrus adalah operasi rahasia pada masa pemerintahan Soeharto yang dimulai pada tahun 1980-an. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Banyaknya aksi kejahatan membuat netizen di media sosial mengingatkan pentingnya Petrus layaknya di zaman Soeharto. Kerap kali netizen mengaitkan aksi kejahatan dengan keberadaan Petrus di zaman Soeharto yang dinilai efektif. Keberadaan Petrus dinilai efektif memberantas kejahatan di era Soeharto meski akhirnya bertentangan dengan pegiat HAM. Soeharto pernah mengungkapkan pemikirannya dalam pikiran, ucapan dan tindakan saya tahun 1989 yang ditulis Ramadan Kaha. Jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak. Bila perlu diadili hari ini langsung besoknya dieksekusi mati. Jadi syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi Setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran Strategi Soeharto dianggap berhasil mengurangi aksi premanisme di zaman tersebut Sebab di tahun 80-an kejahatan cukup tinggi Di antaranya Gali alias Gerombolan Anak Liar Saat itu kawasan terminal yang sudah dikuasai oleh para Gali Membuat para pengusaha bus terus mengalami kerugian Banyaknya begal yang membajak bus dan truk di jalanan dan lainnya Hingga tahun 1982, Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Awaludin Jamin telah memberantas berbagai kasus premanisme. Polri gelar operasi Sikat, Linggis, Operasi Pukat, Operasi Rajawali, Operasi Cerah, dan Operasi Parkit di seluruh wilayah Indonesia, serta berhasil menangkap 1946 penjahat. Saat itu banyak penjahat yang diringkus, operasi penumpasan kejahatan terus berlanjut di antaranya dalam operasi komando Daerah Militer atau Kodim 0734 Yogyakarta di bawah pimpinan Kolonel Muhammad Hasbi. Kolonel Hasbi saat itu menegaskan jika ABRI perang terhadap para preman atau gali yang aksinya makin meresahkan masyarakat Yogyakarta. Giat operasi pemberantasan keamanan atau OPK bekerja sama dengan intelijen AD, AU, AL dan kepolisian digelar masif. Kodim Yogyakarta mendata gali melalui operasi intelijen dan para gali yang berhasil didata diwajibkan melapor serta diberi kartu khusus. Setelah mendapat kartu, para gali dilarang bikin ulah lagi dan harus mau memberitahukan di mana para gali lain yang tidak mau melapor. Para gali yang sengaja tidak mau melapor kemudian diburu oleh tim OPK Kodim untuk ditangkap dan bagi yang lari atau melawan akan langsung ditembak mati. Bayat para gali ditembak mati lalu dibiarkan tergeletak di mana saja